Meski hiu jarang menyebabkan kematian pada manusia, serangan hewan laut yang satu ini tetap bisa mematikan. Ada sekitar 500 spesies hiu, tetapi hanya sebagian kecil yang bersifat sangat agresif. Spesies hiu yang agresif inilah yang mencatat serangan terbanyak pada manusia. Ikan hiu adalah ikan tulang rawan yang dikenal juga sebagai ikan buas. Jenis ikan ini termasuk dalam Ordo Pleurotremata yang memiliki 20 suku dan ratusan jenis. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Hiu terkenal sebagai ikan dengan tubuh yang besar. Ikan hiu terbesar di dunia bahkan memiliki ukuran tubuh lebih dari 13,5 meter. Sebagai hewan laut, Hiu memakan banyak ikan yang ukurannya lebih kecil darinya, moluska, krustasea, plankton hingga sampah atau bangka yang ada di laut. Manusia bukan menu favorit ikan hiu, karena mengenakan pakaian yang membuat mereka kesulitan untuk mengunyah. Tak heran jika gigitan ikan hiu hanya bertahan selama beberapa detik saja, lalu hiu akan melepaskan kita. Itulah mengapa hiu akan menggigit bukan mencoba untuk memakan manusia. Gigitan ini terjadi akibat provokasi manusia dan membuat hiu terancam. Kebanyakan manusia meninggal akibat kehilangan darah dan kerusakan organ tubuh. Dan kematian akibat ikan hiu kebanyakan terjadi di rumah sakit di saat korban tak bisa diselamatkan. Mitos yang kita percaya adalah ikan hiu bisa mencium darah di air. Apakah ini benar? Faktanya hiu bisa mencium bau darah di air? bahkan hingga jarak seperempat mil atau setara dengan 400 meter. Tidak selamanya gigitan hiu pertanda bahwa hewan itu sedang lapar. Menurut para ilmuwan, hiu menggigit sebagai cara untuk menunjukkan dominasi. Hiu menganggap bahwa kita adalah ancaman bagi mereka dan gigitan itu adalah cara untuk memperingatkan. Terkadang gigitan hiu tidak dimasukkan untuk membunuh, namun karena giginya yang besar dan tajam, gigitan ini bisa membuat terluka parah terjadi kerusakan organ dan mengeluarkan banyak darah. Seorang warga Australia yang sedang berenang di wilayah pantai Western Australia pada Sabtu 6 November 2021 dilaporkan hilang. Sedang sejumlah orang lainnya berhasil diselamatkan dari serangan oleh dua ekor ikan hiu. Sejumlah saksi mata dan orang lain di sekitar kejadian perkara berusaha menyelamatkan banyak orang yang sedang berenang agar keluar dari laut. Aparat kepolisian, perahu tim penyelamat dan sejumlah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian yang persisnya di Port Beach, Fremantle, Perth, Australia. Kepolisian berterima kasih kepada para saksi mata yang segera menyelamatkan orang-orang yang sedang berenang dari serangan ikan hiu. Data International Shark Attack File dari Universitas Florida menyebutkan, Australia berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat untuk jumlah serangan ikan hiu ke manusia pada 2019. Sedangkan data dari Tarongga Conservation Society menyebutkan ada sekitar 17 kejadian serangan ikan hiu yang terjadi sepanjang tahun ini. Dari jumlah itu dua berakhir dengan kematian. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.